Hello, selamat datang di Teman Curhat. Kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Losing in life is so important Whether it's getting dumped, getting fired, losing a game Those feelings where things didn't work out your way, that's important Because it lets you know this is the bad feeling that comes when it goes wrong And you improve and then it makes the good feelings of victory all the better Okay, di video kali ini aku mau ngajak kamu curhat tentang Memaklumi kekalahan Untuk menang Oke Yuk kita coba tonton videonya sekali lagi Dan kita bedah tiap kata-katanya Biar kita makin ngerti apa maksudnya Oke in life is so important. Pernah kalah atau merasa kalah atau mengalami kekalahan dalam kehidupan itu penting banget. Whether it's getting dumped entah itu merasa dibuang, getting fired ngerasa dipecat or emang dipecat, losing a game kalau main, those jay -jay. feelings where things didn't work out your way, dan perasaan-perasaan dimana semua hal itu nggak sesuai sama yang lu mau, yang gue mau, yang kita mau, that's important. Itu penting, because it lets you know, karena itu bakal bisa nunjukin perasaan, menyebalkan perasaan, buruk perasaan, tidak menyenangkan apa yang muncul. This is the bad feeling that comes. ketika itu memang terjadi, hal buruk itu terjadi. Itu penting dan kita harus mengalaminya dan harus melaluinya. When it goes wrong and you improve. Ini alasannya karena di satu sisi kamu bisa improve, improve, and then it makes the good and then it makes the good feelings, good feelings of victory all the better. Jadi, kalau dari yang aku pahami di sini, intinya kita semua pasti pernah ngerasa kalah. Gitu. Ngerasa kalah, ngerasa nggak dianggap, misalnya gitu kan, ngerasa dibuang, misalnya. Dan perasaan-perasaan menyebalkan lainnya, perasaan-perasaan yang ini bikin kita down gitu. Tapi pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya si bikin kita down ini secara nggak sadar menguatkan kita. ketika kita pernah ngerasa kalah, maka bahagia setelah menangnya bisa lebih kerasa, ya nggak sih? Ketika misalnya ketika ketika misalnya kita ngerasa nggak dianggap, maka bahagia ketika ada yang anggap, ada yang kok disatuin sih. Ada yang uncur, uh, nggak kegedean. Sorry, sorry. Ada yang anggap itu juga bisa lebih kerasa gitu loh. Ketika kita ngerasa dibuang, bahagia. Ketika ada yang mengakui Ini jadi lebih kerasa gitu Jadi sebenarnya Whether the experience is bad Or good Oke okay, Itu pada akhirnya Membentuk kepribadian kita Menguatkan kita ini tuh pada akhirnya membentuk kepribadian kita Kita yang sekarang gitu Nah Aku pengen ajak kamu untuk memaklumi kekalahan sementara Sementara yang lagi dialami sekarang Gak apa-apa sekarang rasa kalah tapi nanti ketika menang liatin anjing Kita lebih baik dari siapapun ketika kita ngerasa nggak dianggap maka nggak apa-apa tapi prestasi kita udah jauh lebih banyak dari orang yang nggak nganggap kita pada waktu itu ketika kita ngerasa dibuang nggak apa-apa tapi kita buktiin bahwa Orang yang ngebuang kita bakal ngelihat kita bahagia dan nyesel ngebuang kita. Oke. Okay. So, nggak apa-apa. Maklumi, I know it's hard. I know it's like daydream. Tapi, jujur ya. Jujur. Ini, ini pengalaman pribadi. Yang sebenarnya yang membentuk kita. Adalah rasa sakit. Dan bangkit dari rasa sakit. Terus berhasil. Ini adalah hal yang paling berharga. So let's just be us dengan kehidupan kita Embrace the pain Jadilah lebih kuat dan buktiin keluar sana bahwa We can do better than anyone else Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan Apa Update video selanjutnya.